surah ke 39 ayat 53 Hai hey orang-orang yang banyak dosa kemudian bertobat kalau engkau akan dan sudah bertobat jangan pernah menyimpulkan putus asa dari rahmat Allah kalau sudah tobat yakinkan insya Allah Allah berikan rahmatnya apa rahmat pertama yang Allah berikan pada hamba yang bertobat itu satu kalau benar tobatnya dosanya Allah ampuni secara keseluruhan tanpa kecuali ciri pertama dia mendapatkan rahmat Allah dari dosa yang diampuni itu satu, meningkat kesolehannya Amal solehnya meningkat Yang tadinya jarang sholat lima waktu Sekarang bahkan sholat sunnah dia kejar Yang tadinya gak pernah puasa Ramadan Sekarang Senin Kamis pun dia buruk Yang tadinya gak pernah baca Quran Sekarang pengen satu hari satu juz Semampu dia baca Kalau ada yang bisa melakukan demikian Itu pertanda Orang itu telah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala